parah super parah di tempat ginian guys ini barongan pring loh ini sampai terjadi ada apa kondom seperti ini aduh guys ini kira-kira yang mesum siapa ya kok sampai ada uh, kondom ini halo guys saat ini Ratu Bidadari mau mencari berburu pring petuk untuk tahun baru besok soalnya nggak ada uang nanti siapa tahu bisa kita jual ke Paul Hendrawan Bayarnya pring petuk ya ini. Sepertinya ada nanti Doain aja ada ya guys Kita ke bawah dulu review Biasanya pring petuk itu Ada di pring-pring Ini pring ori ini namanya Ya Pring yang banyak carang-carangnya itu Kalau pring petung Pring jawa atau pring jawa Pring kuning itu nggak ada guys adanya di pring ori. Jadi ini adalah pring ori. Seperti ini adalah pring ori. Kita cek ke bawah ya. Di bawah juga ada sungainya, itu namanya curah. Ini guys. Doin ada ya, Doin dapat pring petuk. Supaya bisa buat uh, pesta, bisa buat bakar jagung sama beli amer juga guys Tuh. aduh iya iya iya nah, ini guys rimpunan rimbunan. ini guys adalah rumpun bambu atau barongan kalau di tempat saya namanya ini barongan kalau di tempat kalian apa namanya ini Yuk kita cekidot, kita ke bawah. Siapa tahu. Aduh, ya Allah. Ada. Nanti kita cari cari pring petuk buat tahun baruan kita jual 2,5 miliar ke Om um Paul Hendrawan. Masternya pring petuk yang katanya mau beli 2 miliar, bukan ember loh, guys. Miliar. Kita coba turun, turun, turun, turun dan turun. Nah, ini. ini semuanya adalah barongan-barongan pring semua guys. Terkes. Iya, iya, iya. Moga aja jalannya nggak licin ya guys, soalnya di sini hampir tiap hari itu hujan. Lah ini adalah jenis pring pring petung. Jadi pering petung adalah jenis pering paling gede, paling besar, adalah pering petung. Ini namanya pering petung, gede-gede ya. Beda dengan pering ori, pering jowo, pering apus, sama pering apa kuning. Terus pering dading, itu kecil-kecil, guys. Sedangkan pering petung kayak gini tuh kewatilu ini loh. Lihat aja tangan saya aja segini. Iya. Kita mencoba menuruni masalahnya, gak terjal, guys. Buh, buh, buh, buh. Coba, kalian pengen tahu jalannya. Ntar ya. Ini buat temen-temen yang pengen tahu jalannya, betapa licinnya, betapa bahayanya, seperti jalannya, seperti Mount Express. Ya, puncak tertinggi di dunia, Gunung Es, Mount Express jadi agak bahaya jadi harus hati hati jadi sebelum kesini guys harus makan dulu kalau enggak makan nanti lapar harus minum dulu kalau enggak minum nanti haus nanti kalau haus masa mau minum air kali guys guys Lah ini ada pohon kelengkeng guys ini Buang kelengkeng mungkin ini cukulan guys ada orang habis makan kelengkeng terus dibuang bijinya guys lah ini Ratu Bidadari sudah mendekati kali kalau namanya curah ya iya iya iya ada semut juga guys ada semut pendakian demi pendakian kalau ini bukan pendakian ya turun habis turun nanti naik kalau kita naik gunung kan naik dulu baru pulangnya turun kalau ini, ini enggak turun dulu baru naik nanti bentar-bentar iya iya iya waduh bentar guys iya iya iya iya iya wajibik iya. wajibik wajibik wajibik Alhamdulillah akhirnya saya udah sampai ke curahnya, ke kalinya kita lagi berburu pring petuk, guys. Cuman nyamuknya banyak ya di sini kurang ajar. Ini guys, aku keliling penyamuk. Kita harus bawa pancing ya, nggak bisa ya? Oh, oh ya aku kan bawa apem, guys. Oh Selain saya mau berburu pring petuk, saya juga bawa bekal yaitu saya bawa dupa. Terus saya juga bawa apem, guys. Tadi habis tahlilan terus dapat apa berkat. <guluh> dapat berkat apem, guys. Tadi ada tetangga yang apa? Dapat tetangga yang anu Selametan tadi ya elah. Rokokku gak tak bawa guys Ini gimana ini guys Makan apem dulu guys Biar bisa menerima kenyataan Dan gobloknya lagi Saya lupa gak bawa rokok Dan gobloknya lagi Saya juga gak bawa korek Dan gobloknya lagi Saya tuh bawa dupa Malah gak ada korek ya Parah ini guys ini namanya apem jadi kalau orang jawa itu kalau selamatan entah sunatan, nikahan atau pindah rumah atau mitoni atau apa itu pasti punya apem pasti bikin apem enak guys jadi kenapa kok makan dulu guys biar kita nanti bisa nerima kenyataan Ya kalau nanti dapat print petuk, kalau nggak dapat print petuk nanti jadi emosi, jadi marah, jadi stres. Makanya makan dulu nanti biar nggak stres. Aku tak ini banyaklah lembut-lembut ya, banyak demit-demit, banyak setan-setan juga cincin. Ini kalau mau makan makan sama saya. ini ya tak kasih di sini ya taruh di sini ya nih guys ini buat para setan-setan buat para demit-demit dan bangsa jin yang ada di sini tak kasih nih biar makan bareng ya sama saya ini tak taruh sini guys ini, biar dimakan nyamuknya kalau nyogokot puwaras panas di ini nyamuknya kecil-kecil Cuman, kalau gigit rasanya itu pewanas. Semoga di tahun baru. 2000 dua Ini video saya bikin eh, tanggal 31 Desember 2021. Semoga di tahun 2022 nanti kita upgrade update dalam artian kita harus lebih maju lagi, dilancarkan rezekinya. Kalau yang banyak utang-utang dapat eh, pasangan kalau yang para jomblo-jomblo Terus dapat ngomongan bagi yang mandul-mandul Dan semoga kita e, Lebih sukses Dari tahun sebelumnya Dan pastinya Oke. Keseretan saya Makan sama ngomong Saya tak makan dulu ya Sambil ngeliatin ikan-ikan hanya ikan Intinya semoga Di tahun depan itu Kita lebih baik lah intinya Yang sakit Mudah-mudahan cepat sembuh Yang punya utang banyak Mudah-mudahan nanti dapat rezeki. Yang pengen beli rumah, semoga nanti bisa tercapai. Yang pengen mobil, semoga nanti bisa beli mobil. Yang pengen bini, semoga nanti bisa beli. LC-LC nggak -LC apa-apa. Yang pengen nambah istri juga nggak apa-apa. Silakan. Banyak sampah-sampah ya, guys. Ini sampah-sampah. Di sini banyak ikannya loh. Ada ikan wader, ikan cemplon, ikan kotes, ikan lele juga. Cuman sayangnya banyak sampah-sampah. Jadi ini sih e, harus inisiatif warga, e, terus pemerintah yang pejabat yang berkepentingan harus bisa menggerakkan warga, bisa menggerakkan aparaturnya untuk bisa lebih mencintai lingkungan. Seperti ini. Uh, saya tak loncat dulu guys ini banyaknya sampah-sampah guys Oh takiran ular itu guys itu loh takiran ular takiran putih-putih itu ular ya eh. ternyata selang itu kayaknya selangnya mesin cuci itu kayaknya kita jum dulu kita jum Apakah itu Apakah dia ular atau selang Ular. Apakah selang atau ular Oh ternyata Ternyata ternyata dan ternyata Selang guys Kukiras ular kobra tadi Kira ular kobra Ini buat mancing enak loh guys Ini banyak pohon bambu-bambu yang udah tua sampai rubuh-rubuh. Karena nggak dipotong, guys. Jadi beda sama kayu-kayu ya, pohon kayu ya. Kalau kayu itu kan semakin tua kan semakin bagus, semakin besar, semakin kuat. Kayak pohon jati, pohon sengon, pohon mauni, dan pohon lain-lainnya. Itu kalau semakin tua itu semakin bagus, semakin kuat. Beda dengan bambu. Kalau nggak dipotong itu malah hancur remuk malah apa roboh sendiri itu loh sekarang kita coba naik coba naik ya sekarang kita setat perburuan pering petuk semoga kita mendapatkan pering petuk sesuai dengan idaman maksudnya dalam artian sesuai dengan kualifikasi dan komposisi dari Om um Paul Hendrawan supaya kita dapat 2,5 miliar kita jual. Saya juga sambil tolak-tolak pelirak-pelirik juga. Siapa tahu ada ring petuk juga. Jadi mata saya juga lirak-lirik ke kanan-ke kiri. Siapa tahu nanti kita dapat. sana di kanan-kiri saya pohon bambu semua, guys. Pohon bambu semua. Ini kaki saya udah panas semua ini. Saya merasakan sebuah energi-energi lendir ini. Eh, lendir? <t> <panas>, panas maksud aku oh my god ini saya jalan saya sendirian dan ini termasuk uji nyali juga karena di sini banyak setannya juga banyak jin, banyak genru terus banyak suster ngesot, kepala buntung juga tuyul tuyul juga ada disini ini adalah pohon betung yang gede itu tadi narges Iya, iya iya Yuk kita cari. Ini saya juga sambil lirak lirik juga loh, Guys. Saya juga sambil lirak lirik juga. Sambil lirak lirik juga, siapa tahu nanti saya dapat pring petuk. Lah ini saya pegang ini. Aduh. Siapa tahu nanti dapat capang-capang. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Ini sambil tolah toleh juga loh guys, saya di guys. Semoga kita dapat biar bisa tahun baruan besok buat beli jagung, buat beli kompor, buat beli arang juga guys. Pencarian demi pencarian, kita lagi nyari pring petuk. Yang banyak ini eh, pring pati lili, guys. Ini pring pati lili. Ini kayak alat metal detektor. Doain ya guys, doain, doain, semoga dapat. ini sekarang saya berada di rumpun bambu lagi cari-cari apa ini guys guys apa ini guys hmm? kayaknya ada sesuatu yang as gak asing ya sesuatu yang gak asing tapi enggak lazim apakah itu merah-merah itu apa kalian fokus? Coba saya zoom kameranya. 1 2 3. Wah. Apa itu, guys? Tahun baru 2000. Menjelang tahun baru 2022, guys. Ternyata saya menemukan penemuan yang sangat luar biasa, yaitu luar biasa sekali ternyata di sini dibuat mesum guys saya juga menemukan kondom sutra ini guys la ilah illallah ternyata disini karena perburuan pering petuk tidak dapat yang malah saya dapatkan e, kondom sutra jadi pencarian ini saya akhiri dan jangan lupa subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV Jangan lupa like, comment, dan share di channel YouTube Ratu Bidadari TV. Salam dari saya Ratu Bidadari dukun kondang idola sejuta umat. Salam tahun baru 2022 dan salam salam salam kondom sudah. <guliu -dikari>